mantap guys, Wui. banyaknya lagi aup guys, uh. mantap, mantap, assalamualaikum mas bro, hari ini kita mancing lagi di sini, Oke. coba tes oncall. wuih gak pelatih mas bro alhamdulillah kecil-kecil mas bro laris lanjut lagi Wis dapat Mas Bro. Alhamdulillah. Kecil Mas Bro. Enggak apa-apa. Laris. Lagi, mas bro, malah dasar Ini mas bro, menggandeng mantap. Raket lagi, mas bro, oh. dipelihara. Balas ini, mas bro, ih, eh, lanjut lagi. wujh dapat mas tuh wujh lumayan wujh wujh mantap kecil lagi mas bro oke eh, lanjut Lagi, Mas Bro, red devil mantap. Ini kamera, Mas Bro. Berarti, Bro, oke, lanjut, Mas Bro. Waktu. Ya, <tuk> <tuk> Ush, dapet lagi Mas Bro, red devil mantap. Mantap Mas Bro, merah. Oke, lanjut lagi. Oke mas bro, berhubung waktunya sudah sore, kita sudahi dilanjut besok lagi Tadi saya nyobot ya mas bro, nggak kerekam, itunya kurang mumpuni Ya nyobot seperti ya itu ya di bawah, nah seperti itu, masih basah semua Ini hasilnya Oke okay.